lagi dan lagi ya sang pisang connect nah langsung dikasih ya turun dua candy lagi di sini otomatis kita dapat free spin di sini gratis oke. jangan oke tahu ungunya konek hmm. candy biru anggur nice di sini ada kali dua kali dua dan kali lima ya total total, total. kali 9 190.000 langsung yang mega mega lodonya keluar di sini guys ya Jadi kita dapatkan mega mega loton 190.000. Nah, kali gocap connect ya guys ya. Tambah kali 10 sama kali 5, 65 perkalian plus di sini connect sampai 19.900. Ngapa enggak 20.000 aja, Cok. Oke, lumayan guys ya, 1.294.000. Meninggoy. Meninggoy Ketiban durian Duren kita gitu, guys ya. Kali cepenya eh kali gocap guys ya, kali gocapnya connect. Mantap. Auto sempaksonal zone, guys ya. Nice banget nih, guys ya. Mayan. Dikasih sensasi, hai hai hai, halo guys, jumpa lagi seperti biasa, guys ya. Kita main di Sweet bonanza yang biasa nih, guys ya. Di sini aku buat modal ya, main lah pas pasan guys ya. Seratus ribu di sini, langsung aku turbo spin aja, gas full, langsung tancap gas di Vietnam, 6000 Kita kasih, kita kasih di 50 putaran ya. Kita cek ombak dulu ya, bukan cek ombak sih cek mental nih guys ya 6000 modal 100.000 ya guys ya kita langsung gaskan 50 putaran turbo spin pakai double bed pula itu moga aja dapat di sini ya candynya ada 4 ya lollipopnya guys ya moga aja lollipopnya ya <coughs> oke okay, cakep connect di sini nah aduh scatter 30 coy oke okay, 68.000 guys ya 68.000 ya <coughs> Oke okay. Cakep sih Connect Connect lagi Bagus Cakep sih oke okay, pisang 32.000 apel pecah jadi hijau kurang satu pas banget jadi hijau jadi biru ini lagi dan lagi ya sang pisang konek nah langsung dikasih ya turun dua candy nya lagi di sini otomatis kita dapat spin di sini gratisan ya guys ya gretongan nih dikasih juga guys ya modal nekat nih ya oke okay, cakep sih sebelum putaran oke okay, anggurnya pecah itu juang Bom atomnya turunin dong, anjim. Waduh, tiga tiga lima nggak konek, co, sayang banget. Oke, okay, kali 10 nggak konek juga lagi. Jangan, oke. Okay, tahu ungunya connect Hmm, candy biru, anggur. Nice, di sini ada kali dua, kali dua dan kali lima. Ya total total kali 9 190.000 langsung ya mega, mega lodonya keluar di sini, guys ya. Jadi kita dapatkan mega mega lodon seratus Nah, kali gocap connect ya, guys ya. Tambah kali 10 sama kali lima, 65 perkalian plus. Di sini koneknya sampai sembilan belas ribu sembilan ratus, ngapa enggak dua aja, cok? Oke, lumayan guys ya, satu juta dua Meninggoy, meninggoy ketiban duren gede gitu, guys ya. Kali cepenya, eh kali gocap, guys ya, kali gocapnya konek. Mantap, auto sempaksonal guys ya. Nice banget nih, guys ya. Mayan. Dikasih sensasional modal nekat ya guys ya 1,5 udah enak nih bisa ya saldo begini mah tinggal dua putaran terakhir dari free spin ponikin lagi dong ah gitu dong semong alas semongkinya kurang satu cok tapi lumayan lah tambah lima belas ribu di sini satu juta lebih ya. 1568 nah cakep masih lanjut lagi di sini, auto spin ya, langsung aku matiin. di sini aku coba turunkan bednya ke 3000 ribu, di sini aku otomatis putaran di 70 putaran guys ya, tujuh putaran otomatis centang SS sama centang double bed doang yang kita aktifin di sini kita main santai bet 3000 ya guys ya, kita cek ombak lagi ya. Kita turunkan bed karena di bed segitu udah dapet sensa spin gratisan juga Nah kita turunkan aja ya Sambil ya mengurangi kekalahan ya Antisipasi mengurangi kekalahan lagi Antisipasi dimakan lagi saldonya guys ya Makanya aku turunkan bed di sini, Aku kasih ke 70 putaran otomatis Centang SS sama centang double bed doang Gak pakai turbo gak pakai quick guys ya Modal sekian jadi demikian Mantap banget nih Polanya 50 dan 70 aja bang ya Oke guys ya seperti biasa di sini yang baru hadir atau yang baru bergabung di sini langsung aja bangku dibantu-bantu dulu like comment share-share-nya guys ya Jangan lupa lupa juga di-subscribe-nya, nyalakan juga notifikasi loncengnya tuh guys ya, biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru setiap harinya guys ya. Dan bermain di Sweet Bonanza kali ini guys ya. Kita bermain di Sweet Bonanza yang biasa, yang ori guys ya. Buah-buahannya ori ya, yang bukan yang bukan yang ada salju, bukan yang batu-batu guys ya. Tapi Sweet Bonanza yang biasa ya. Oke, cakep sih. Udah cuan banget, Cok. Mulai cepet, Cok modal cepet dikasih cuan 15 kali coy ya kali 15 belas cowok satu juta lima ratus udah meninggoi kau ketiban durian ini modal enak net oke skater 3 boleh satu lagi seb nggak mau kagak mau dikasih coy, digantung 40 putaran lagi ya 40-an putaran lagi kurang lebih di sini empat ya guys ya empat lebih tepatnya 1,5 masih anteng di sini sih ya kalau udah begini mah udah enak coy ya nyepin kita otomatis sambil ya sambil bakar rokok main ngeteng ngopi juga boleh guys ya nyantai bayar sini udah cukup banget ya 44 putaran lagi ah satu lagi dep dep nah dapet cok dikasih lagi kita di sini ya Free spin tambahan facepin kedua guys ya tapi bednya 3000 sekarang nih tapi nggak apa-apa lah ya yang penting dapat gratisan ya daripada kita bayar kan oke okay, kali 8 kak connect <coughs> kalau free swing gratisan mah kita ada beban cok ya Dapatnya berapa? Apalagi do cuan posisi do cuan cok ya gak ada beban ya Mau ya. <coughs> dapat berapa pun kita tampung guys, ya Tapi kalau bisa sensa lagi guys, ya <laughs> 83 oke okay. 11, 3700 Berarti totalnya 40.000 partner Gocap udah dapat disini Kali ini namanya connect lagi Manggis, pisang, jeli biru Pena, kali 8 lagi nongol disitu Jadi kali 14, tambah 3, 17 8200 kali 17 Semayan ya 140.000 nah super B nya keluar ya Dapat lagi kita tambahan cuan cuak sebagainya, ya. Polanya guys ya Dikasih yang enak-enak di sini hasilnya guys ya Gratisan loh Kali 12 tuh anjir uhum. Kali 6 kagak konek Kali 8 kagak konek juga Last terakhir Oke kelar guys ya 195.000 naik lagi saldonya ke 1,7 Cakep di sini kita lanjutin lagi ya polanya Sisa putaran masih banyak, cowok 43 putaran lagi nih ya. 43 putaran doi di sini ya udahlah kita santai-santai bayar lagi kita kita pantau di sini ya, kita pantau. Semoga aja dapat lagi sini guys, free spin gratisan atau enggak ya pecah-pecah di luar yang gede ya guys ya. Walaupun enggak ada perkalian, hmm, skater tiga lagi cok Skater tiga lagi ya yes, saya ya. Hmm, pebatu cowok, hmm tiga lagi. <coughs> nah skater dua nih jam bilang tiga lagi berat tiga lagi cok di spam tiga kali kita ya skater tiganya tambahin kayak lagi deh biar enak kan biar Dapat lagi kita free spinnya di sini 34 putaran sisanya guys ya 34 putaran Oh ya guys ya seperti biasa di sini ya kalau kalian ingin nyocol atau mau deposit mah terserah kalian uang-uang kalian cuma satu yang harus nyari guys ya uh, karena ini cuma sebatas hiburan semata jangan pakai uang beras guys ya cukup pakai dana kenakalan aja kalau mau main ini guys ya Ingat ini cuma sekedar Hiburan semata aja guys ya Jangan dipaksain banget Kalau pengen main Kalau lagi gak ada modal guys ya Apalagi pakai uang beras Uang untuk kebutuhan dapur Jangan-jangan-jangan ya Cukup pakai dana-dana keluar deh. Ya. dana-dana lepas Atau dana liar Dana-dana ya. <coughs> lebih lah ya guys ya <coughs> Oke okay, sekitar dua lagi Sini pisang pecah Itu doang Tinggal 24 putaran lagi ya 24 putaran lagi di sini. Nice, monkey. Oke. Okay. <coughs> Anjing batuk sampai batu batuk batu cok ngerokok babi. Enam putaran lagi, <laughs> ya. 16 putaran lagi, lagi di sini. Batuk-batuk, tapi tetap ngerokok, Guys, <laughs> ya. Aduh, 15 putaran terakhir di sini ya. 15 putaran terakhir kita terawang di sini, saldo udah masih aman banget, Cok. 1,7. Nice di sini jeli ijo pecah, anggur sekitar dua, hmm, mampus dapat lagi, Cok. Dikasih lagi kita, Cok, free spin gratisan lagi di bet 3.000. Berarti 2 kali kita dapat uh, free spin gratisan di sini ya, di 70 putaran otomatis nih, Guys, ya. Oke, pisang kali 4 udah ditongolin. Ini jeli ijonya connect 5.400, kali kalikan 9. Jeder 48.000 lumayan lah. Nambah-nambah saldo ya guys ya, nambah-nambah profit 48.000 65 total sementara masih ada 7 putaran lagi di sini kali 12-nya connect pisang. Aduh manggisnya kurang satu, cok. 6 putaran duit nih. Oke, okay, kali 5 enggak connect, kali 4-nya connect pisang. Smokey kurang satu. Eh, ya anggur guys ya. Smokey. <coughs> hmm, kayak di ruang ada yang pecah pula itu ya. Anggur kurang satu, anggur pecah kali 7. Udah gitu doang. 960 perak ya. 83.000. oke kayaknya udah habis guys ya di prespin pertama ke sama yang kedua ya. Di sini tinggal sisa-sisanya guys ya. 83.000 tapi lumayan nambah-nambah saldo 1,8 di sini totalnya guys ya. 12 putaran terakhir guys ya. 12 putaran lagi nih, 12 putaran lagi nih. Pokoknya habis auto spin ini mau nggak mau ya harus cabut guys ya. Kita udah WD gede nih ya. Udah JP besar guys ya, dan di sini aku bakalan Makan apa ya, bakalan ngingatin kalian seterus ya Jangan sampai ketinggalan updatean terbaru dari saya di, di channel kita ini guys ya Makanya itu, jangan lupa di subscribe, nyalakan tuh tombol loncengnya guys ya Oke, disini 5 putaran terakhir ya di sini aku berterima kasih untuk kalian semua bosku yang udah nonton atau selalu nonton konten-konten dari kita ini Tapi jangan lupa bosku dibantu like, komen, dan share, -share nya guys ya Biar makin rame guys ya, oke Thank you guys ya. Udah nonton ini. Kita jumpa lagi ya di next video. Salam sesuatu dan bye-bye. Thank you guys ya.